Apakah harga emas akan bergerak bullish? Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga berpotensi akan melakukan fase tertahan.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1751.88 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1742.10. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081